Halo guys, balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Kabiang Apa kabarnya nih? Gimana hari ini? Apakah baik? Semoga baik-baik aja ya dan mana nih suaranya yang pengen dihibur dan butuh hiburan Kali ini masih reaction Video apa? Langsung aja kita meluncur ke videonya Tapi sebelum itu jangan lupa dong Di like, comment, dan subscribe Dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Dan jangan lupa di follow apa sosial media gue Kalau kalian mau nandain video-video konyol apapun itu Kalian bisa tandain gue di sosial media gue Ada di kolom deskripsi So langsung aja kita meluncur ke Videonya oke. Ini udah ada beberapa video yang sudah gue tandain di Instagram gue. Ini boleh banget, kalian yang mau follow akun Instagram gue, silakan di-follow. Tanggung banget, tuh angkanya sampai 10.000 dong, bantuin. Oke, kita langsung meluncur dari atas atau dari bawah nih, dari atas dulu kali ya. Bentar, yang minum siapa, yang seger siapa, apa nih? Deril es celup. Apa nih? E Oke, minta es. Goblok, <tuk> palanya nyebur juga anjing. Goblok. <tuk> <tuk> <tuk> Sat. Bangsat, lu banget lagi. Baru mulai, Bro. Baru mulai, Bro. Kepala dicelupin ke Nutrisari. Itu yang namanya segar tuh itu cara baru nuang atau ngambil nutrisaria tangannya masuk kepalanya masuk juga anjing anjing goblok dah baru mulai bro ini bro Beneran diminum lagi sama temennya. Lu bayangin gak tuh ini? Kayaknya nih, entah ini dia masih sekolah atau apapun itu, tapi kayaknya dia tuh habis mengerjakan sesuatu dan dimana itu dia butuh kesegaran. Pasti ya kan? Entah lagi bangun rumah, lagi olahraga, habis olahraga butuh yang segar seger dimana. Badannya pasti berkeringat dan itu bercampur menjadi satu, menjadi Nutrisari keringat ya. Bangsat, kutu-kutu rambut. Ketombe, ketombe rambut itu ada semua di situ tuh anjing, anjing, jorok sekali bangsat, belek, <laughs> upil semua ada anjing, orang kepala yang masuk anjing. Oke okay, kita next. Ntar gue penasaran komentar-komentarnya deh. Kalau soal barang yang dimakan, konsumsi nggak baik kalau di bercandain. Oh. Uhuh. Siap bang. Ini yang buat saya tidak pernah mau beli es yang udah ready. <laughs> Dibahas keempat setan, meski dibilang tidak mau bantu pedagang kecil, yang penting kesehatan diri sendiri dulu. Nutrisa rasa ketombe. <laughs> Kalau gue nggak jadi minum, Iyalah anjing ngapain gue minum? Ih, mending gue siram itu tadi yang doangin tuh. <laughs> Oke okay, next. Ais, bentar Apa nih He got move One of the great Boxing move Apa nih apa nih Gak jaga gue play takut kena copyright guys Nah suaranya Oke okay. Aduh bangsat Bangsat Bagus banget lagi gerakannya anjing ini Eco West kalah ini Eco West Jota slim Mad dog semua kalah nih ini baru namanya gerakan bagus ya. Ais. <murra> Bangsat. Ini bocah mau aja lagi disuruh-suruh kayak gitu tuh. Apa anjing? Kepikiran lagi gerakan kayak gitu. Set, eh. Anjing, anjing. <murra> Bangsat. The next, Bentar. Besok Senin asihin aja. Aps nih. Oke, demi masa depan, aku sekuat Ultraman. Apa laju ini bocah anjing? Kita sudah tahu pasti ya, gedenya jadi apa? Jelas jadi biduan <laughs> ya. Kalau nggak biduan, tukang gendang lah ya. <laughs> enggak, enggak, enggak, Pasti tukang nyawer dia atau enggak tukang dugem. <laughs> sudah meskipun tiap hari ya Allah ya Allah di masa depan aku sekuat Ultraman besok sendiri asikin aja asikin naik bos asikin terus deh Tancap terus deh pas gedenya ada itu nyesel lihat video ini pasti pasti itu itu sudah dipastikan <laughs> ngapain gue waktu kecil kayak gini anjing malu-maluin masih kayak gitu deh Gak enak jadi Ultraman, mending pikir-pikir lagi Ya betul sih Kenapa pilihannya Ultraman, kenapa gak tebak Kenapa gak Naruto Kenapa gak One Piece, Luffy gitu Kamen <gak> Rider Asik banget, masa anak-anak hidup tanpa beban ya. betul sekali Pasti orang-orang yang nonton ini pengen balik ke masa kecil lagi ya <gak> Pasti yang komen apalagi nih Kelihatan anjing enak banget ya nggak ada beban hidup. Sekarang beban-beban-beban-beban sampai kepala ini mau meledak dan tubuh ini mau meledak. <gifat> Oke okay, next. Oh asyik nih asyik nih kelihatan asyik nih support me for follow my account. Oke okay, serah. <tuh> Anjing jago lu dia lo ngedance lu asik gerakannya anjing. Ibunya siapa nih guys? Tolong di komentar ini. Fitri guru kece, Anjas guru kece, gokil. Rendukan tapi tetap, tetap ngedance anjing keren-keren cu Bu ibu keren banget woi Anjar di komennya sama ini semua lagi, sama centang biru, kece banget, gokil. Ih eh, centang biru semua cu yang yang komen cuy. Wow keren ibu, iya gue ngeliatin keren anjing Gue pengen sih gue sih kalau punya guru kayak gini sih Gue minta belajar ngedance pasti Swag parah anjay susu sumpah Gokil gokil gokil centang virus semua Halo. Sengaja nih gue gua... matiin Takut kena copyright guys Kalian yang mau ngeliat langsung aja tuh udah ada di Instagramnya kalian cari sendiri aja. Ini gue review aja, reaction aja. Tapi sumpah nih keren sih. Sli. Ih lu bayangin dah, lu punya mamak kayak gini, atau punya guru kayak gini kayaknya asik gitu. Hidup lu kayak asik gitu. Walaupun nggak seasik kenyataannya mungkin ya, tapi kelihatannya asik ya. Bolehlah dicoba kayaknya ya. Ini guru di mana ya? Ini di daerah sih kayaknya nih, bukan di Jakarta nih. Oke, okay, kita next. Keren, keren, Ibu. Keren, Bu. Keren, Bu. Guru, keren ini apa nih? Apalora Fateh Hagei. Duh, du, M2. Oh, du, oh, du, oh, du. oh dolington. Wah, setiap alat oh, sih, anjing. Person, hey. tulen aku suruh kau doyan. Tetap ya. kayak isaron kemana? Tetap kayak duit kemana? Git, yeah. mawon. <laughs> Waduh, anjing, serelok mawon. <laughs> Jadi ditanya nih, anak ini ditanya sama Pak Ustadz. Hapal al enggak? Wolot do, Lina mina anjing. cu anjing. Terus disuruh datang ke pesantren mungkin atau tempat atau rumahnya dia. Jawabannya ya. itu ngeselin banget loh anjing. Asia mas. Hapal Fatihah iki? Responnya cepat banget, cuy, anjing Dolin. Responnya cepat ya, ben -ben. banget anjing. Ya. sarung mana, yeah. Sherlock, mawan. <laughs> <laughs> lucu nih orang asli lucu, balai botak lagi, cara mencium tangan dah bener banget, mungkin kebanyakan orang belum tentu seperti itu ya, nonton lengkapnya di mana bang, asli ISO Alpha tapi mau bocah ee ki seneng lawak, oke. Okay. Next Apa nih? Fuggy Doll <laughs> <laughs> Ini cocok sekali untuk kalian yang mempunyai beban-beban Atau masalah-masalah yang tidak kunjung selesai Kalian ingin mencoba melupakan? Dengerin lagu ini sambil rebahan <laughs> bagidol pagi bagi lagi ini video video gue terakhir ya video reaction gua yang terakhir so gimana menurut kalian Apakah lucu Apakah menarik mana yang menurut kalian menarik mana yang menurut kalian lucu buat tulis di kolom komentar so segini aja video gue kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya